Abang mau kemana? Ke rumah hmm, Itu yang di tangan abang apa? Bunga buat siapa? Buat Bu guru hmm, Emang ibu guru ulang tahun? Buat apa dong? Buat hari guru Buat hari guru Coba lihat Bunga mawar warna pink sama silver queen Apa tulisannya itu? Selamat hari, guru Bu Iis dari LGL. <SILENCIO>